Halo sahabat ZD48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan Libra di bulan Juni tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe. kan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi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 di bulan Juni tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambilkan kekeuangan so Libra di bulan Juni tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambilkan bu kar pekerdaan seorang Libra di bulan Juni tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambilkan mengambil kehuan asmara seorang Libra di bulan Juni tahun 2021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 Ace of Swords ataupun satu pedang. Secara umumnya Ace of Swords itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin menata kembali kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang libra di bulan Juni tahun 2021 kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang libra baiknya memperhatikan kesehatan kembali agar kesehatan lebih bagus, lebih fit di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini juga disarankan kepada seorang libra baiknya menata kembali. Kesehatan dan menjaga pola istirahat yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya, hal. Page Obsort. Secara umumnya Page Obsort itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang libra tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Juni tahun 2021. Namun di sini disarankan kepada seorang libra baiknya memperhatikan dan menjaga pola istirahat kembali agar kesehatannya lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 yang dimana disini seorang Libra akan didukung dimotivasi serta didoakan oleh seorang anak Libra sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangout secara umumnya The Hangout itu diartikan pasrah tetap yakin-yakin karena kuat dan disini menggambarkan jika kartu The Hangout Man kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra di disini menggambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia kuat ia mampu menantar kembali kesehatannya agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus yang didukung dimotivasi serta didoakan oleh anak libra sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah six of pentacle ataupun enam koin secara umumnya six of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan kondisi kestabilan yang dimana disini bisa berbagi kepada orang lain dan di sini menggambarkan keuangan seorang libra di bulan Juni tahun 2021, keuangannya berada di dalam kondisi stabil, kondisi yang berkecukupan, yang dimana di sini seorang libra akan suka berbagi kepada orang lain, orang yang membutuhkan, yang dimana juga di sini akan berdampak positif kepada keuangan, dan menjadi pembuka pintu rezeki kepada seorang libra di bulan Juni tahun 2021, dan untuk kartu support energinya adalah. Wee absurd, cara menyangkut absurd itu dok seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan libra sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang libra berada dalam kondisi stabil, kondisi berkecukupan yang dimana di sini seorang libra akan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya menjadi sumber ataupun yang menjadi pembuka pintu terus kepada keuangan seorang libra yang dilimpahkan oleh pasangan dan orang-orang terdekat libra sendiri dan jika kartu dan commitment kita gabungkan dengan keuangan seorang libra di sini menggambarkan Seorang merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia mampu menjalani serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dengan berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini didukung dimotivasi serta didoakan oleh pasangan juga sendiri, dan untuk kartu kan, pekerjaannya adalah Six of One ataupun. 6 tokat Secara umumnya six of one itu diartikan pencapaian kemenangan dan di sini menggambarkan untuk kaya pekerjaan seorang liver di bulan Juni tahun 2021 kaya ini akan mengalami peningkatan ataupun berada di dalam puncaknya yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang didukung penuh dengan kartu six of pentacle yang menandakan keuangan sedang meningkat ataupun keadaan dalam stabil dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan diangkat menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang owner. Yang dimana disini seorang Libra juga akan membuka suatu usaha sampingan yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan Libra sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang di atas, Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan karir yang akan lebih bagus di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini berada di dalam puncak karir yang didukung penuh oleh orang tua, dimotivasi oleh orang tua, serta didoakan oleh orang tua. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya orang-orang di sekitar akan mendukung satu orang Libra untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu daringnya kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang 5 di sini menggambarkan seorang liberal merupakan sosok seseorang yang penuh keyakinan untuk membangun sebuah usaha membuat sebuah usaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan dan membuat karya yang akan meningkat yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat serta orang tua liberal sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah. Second of Cup ataupun tujuh piala. secara umumnya Second of Cup itu diartikan memiliki banyak keinginan sehingga gagal fokus kepada yang satu, dan di sini juga menggambarkan kepada seorang Libra yang sedang single, ia sedang memiliki banyak keinginan, yaitu memiliki banyak pasangan. Yang dimana di sini seorang Libra akan gagal mendapatkan pasangan yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmara Libra sendiri, dan di sini kepada seorang Libra yang berpasangan menggambarkan sosok seorang Libra akan mendapatkan. Suatu hubungan yang lebih romantis, yang, yang lebih bahagia bersama seorang pasangan dengan menata meniti kembali serta mempunyai banyak keinginan termasuk memiliki keinginan untuk melakukan ke jenjang yang lebih serius serta memiliki keturunan dan untuk support energinya adalah Queen of Cup Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan diberasa sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang libra yang sedang single memiliki banyak keinginan sehingga gagal fokus kepada yang satu, yang dimana di sini menjadi sumber kegagalan kepada seorang libra untuk mendapatkan pasangan yang disimbolkan dengan queen of cup. Dan di sini seorang libra yang sudah berpasangan akan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan kebahagiaan romantisannya yang dibangun bersama seorang pasangan, yang dimana di sini pasangan disimbolkan dengan queen of cup. Yang memberikan respon yang positif kepada seorang Libra sendiri. Dan jika kartu dan engagement kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang pasrah namun yakin di dalam menjalani hubungan asmara akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan di bulan Juni tahun 2021. Untuk angka keberuntungan seorang Libra di bulan Juni itu berada di angka 1, 16, 66, 67, dan 79.